Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini, aku pengen share ke kalian resep sehari-hari lagi Aku masak ikan nila bakar teflon sama sambal pecak ya teman-teman Ini perpaduan yang enak banget, apalagi untuk makan siang bersama keluarga jadi jangan lupa tonton videonya sampai selesai Untuk ikan bakarnya kita butuh dua ekor ikan nila Bisa kalian ganti ikan yang lain juga 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah Ini ada penyedap sama garam Kemudian 2 sendok makan saus tomat. Ini aku pakai saus tomatnya abang-abang yang biasa jual pentol. 3 sendok makan kecap manis, kemudian sedikit juga minyak goreng ya, teman-teman, biar nanti nggak terlalu kering gitu. Nah, untuk ikan nilainya pastikan kita milihnya yang segar ya, teman-teman. Kalau bisa pas kita beli itu masih hidup ikannya. Kemudian kita cuci bersih, kita sayat-sayat seperti ini. Ini kita sayat-sayat biar nanti bumbunya tuh meresap ke dalam ikan nilainya gitu ya. Untuk bawang merah dan bawang putih, aku suka parut kayak gini, teman-teman, karena cuman sedikit kan. Jadi kalau kita ulek tuh kayak malah bikin kotor ulekan aja gitu. kemudian lanjut kita tambahkan ini garam sama penyedap kita tambahkan juga kecap manis kemudian saus tomat saus tomatnya boleh apa aja ya teman-teman ini aku pakai yang di daerahku sini, ini yang paling enak kemudian jangan lupa minyak goreng ini kita balurkan ke seluruh permukaan ikan Kemudian kita marinasi selama 30 menit ya teman-teman Jadi sambil kita nunggu bumbunya meresap ke ikan Kita bisa melanjutkan bikin sambal Sambil nunggu marinasi ikan kita bikin sambal pecak Untuk pelengkap ikan bakarnya nanti ya Untuk resep lengkapnya kalian cek di deskripsi Udah aku tulis semuanya Di sini cabai rawit ini sesuaikan dengan selera teman-teman Kalau mau tambah pedas bisa ditambah cabai rawit, gula, garam terasi udah mateng pakai mst juga, kalian boleh skip kalau yang gak suka ini kita haluskan dulu ya teman-teman kemudian untuk tomat kita potong kecil-kecil potong dadu kecil-kecil gitu teman-teman maaf banget ya teman-teman banyak suara motor mungkin mengganggu teman-teman tapi rumahku tuh di pinggir jalan teman-teman jadi susah banget buat nyari waktu yang tepat yang sepi itu susah banget teman-teman mohon maklum ya teman-teman lanjut lagi tomatnya kita campur sama yang cabe kita ulek tadi kemudian kita ulek-ulek kasar sebentar Nah untuk bawang merah dan bawang putih Ini kita potong-potong Potong-potong halus Kemudian ini akan kita goreng ya teman-teman Nah siapkan minyak panas Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih Kita goreng sampai harum Sampai bawang merah bawang putihnya harum dan mateng ya nah kalau udah mateng dan harum seperti ini langsung kita tuang ke ulekan cabe dan tomat tadi kemudian ini kita ratakan ya teman-teman ini udah siap ini enak banget seger pedes ada kejutnya dari tomat yang masih mentah tadi ini benar-benar cocok untuk ikan goreng ataupun untuk ikan bakar nah kemudian kita panaskan teflon kita mulai bakar ikannya ya teman-teman Ini kita bakarnya pakai api yang paling kecil, ya teman-teman, di kompor kita biar enggak gosong dan ikannya tuh matang sempurna. Kemudian, sesekali kita olesi sisa bumbu tadi biar makin meresap, ikannya makin enak.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 Ini dia ikan bakar, nila kita udah mateng, udah siap untuk kita sajikan. Alhamdulillah, nila bakar teflon sama sambal pecaknya udah selesai. Ini enak banget, teman-teman! Simple, gak ribet, tapi rasanya juga gak kalah enak, sama nila bakar yang dibakar di arang gitu. Jadi, buat teman-teman, jangan ragu untuk mencoba ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya ya!